Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak, bagaimana cara menggunakan fitur kalibrasi ya di Windows atau mungkin kalau kalian misalnya warna dari monitor atau layar laptop kalian misalnya kurang warna gitu kayak laptop saya atau mungkin kayak monitor saya jadi kurang enak gitu ya, untuk dilihatnya gitu jadi ada fitur bawaan Windows yang namanya kalibrasi jadi kalian cukup uh, cari aja gitu ya di Windows search gitu ya kalian cukup uh, cari aja kali gitu ya, CALI gitu dan nanti akan muncul uh, calibrate display color tapi ini saya menggunakan Windows 10, kalau kalian pakai Windows 7 atau Windows 8, nggak tahu juga sih ya. Nah, di sini uh, saya cuman menurunkan, apa ya, gamma ya kalau nggak salah. Di sini kita next aja gitu ya, dan kalau kelihatan juga mungkin uh, di screen uh, recording-nya apakah jadi warnanya jadi beda gitu, nggak tahu juga. Di sini kita akan next aja gitu ya. Nah, di sini untuk defaultnya saya itu adalah uh, di tengah-tengah gitu ya, Cuman kalau di naikin gitu jadi ini kayak apa kayak putih gitu dan nggak enak aja sih dilihatnya saya biasanya pakai yang paling rendah gitu paling bawah dan jujur lebih enak aja gitu untuk ngeliatnya nah jujur untuk saya untuk uh, monitor saya ini udah enak banget gitu ya, untuk dilihatnya gitu kalau kalian dari warnanya apa ini ini gamma ya gamma kalau saya bener tulisannya gamma ini kalau gamanya diturunin yang paling rendah ya untuk monitor saya ini udah enak gitu ngeliatnya tapi kalau kalian eh uh, ngikuti gitu ya peraturannya dari yang kotak ini gitu ya jadi harus pas gitu ya untuk ininya kalian bisa atur-atur aja sampai pas gitu dan ya mungkin ini bukan tutorialnya di bagian itu ya karena saya juga enggak enggak terlalu detail gitu untuk untuk warna-warnanya untuk uh, tone atau apapun itulah ya jadi kita akan next aja gitu Nah di sini kalian bisa mengatur juga antara brightness dan kontrasnya gitu jadi di sini akan ada nah, terlalu merah terlalu hijau terlalu biru dan ya yeah, kayak gitu dan di sini jujur ke saya skip aja gitu karena gimana ya agak agak aneh aja sih agak lumayan susah gitu jadi di sini kalau kalian misalnya mau mengatur layar kalian gitu uh, mengatur warnanya, cuman nggak tahu juga saya jujur kurang paham gitu untuk uh, color balance nya gitu untuk color balance saya nggak pakai gitu karena karena jujur udah enak sih untuk monitor saya cuman kalau kalian mau coba-coba gitu kan misalnya mau adjust misalnya antara uh, terlalu biru gitu ya mungkin terlalu merah gitu berasa kalian bisa uh, atur atur-atur warnanya jadi kalian bisa atur ke mungkin ke cold mungkin atau ke warm terserah kalian sih ya. cuman nggak saya pakai lagi-lagi karena saya nggak ngerti gitu ya dan uh, nggak ada semacam apa ya nggak ada semacam uh, indikator bahwa si ini atau pas gitu jadi sesuai kebutuhan atau mungkin sesuai keinginan kalian Gak ada gitu yang kayak gitu cuman tadi cuman tadi doang gitu kayak cuman ini terlalu hijau terlalu biru dan terlalu red gitu dan uh, harus uh, netral grace dan ini udah netral sih kalau yang saya lihat sih berdasarkan mata saya gitu cuman nggak tahu juga kalau rekam atau enggak gitu ya dan sini kalau udah gitu ya kalau misalnya kan udah adjust uh, antara red green bluenya kalian cukup next aja gitu nah di sini nanti akan muncul gitu ya antara yang kalibrasi yang saat ini atau mungkin yang sebelumnya gitu jadi saya pakai yang sebelumnya aja karena saya nggak mau pakai yang baru gitu pakai yang previous saja gitu kita yang kita finish dan seharusnya gitu kan nanti di sini kita akan uh, adjust teks lagi kita pilih uh, teks mana yang lebih mudah gitu untuk dibaca gitu dan sini kita akan next dan di sini kita akan pilih gitu ya monitor mana gitu yang mau kalian pakai karena di sini saya pakai dua monitor juga dan monitor yang saya pakai untuk melihat lebih sering uh, yang c24 ini daripada yang layar laptop saya gitu sini kita akan next aja gitu ya di sini kalau kalian misalnya mau uh, semuanya gitu ya semuanya kalian Pakai misalnya semuanya dua-duanya gitu kalian pilih teks mana gitu yang mudah kebaca cuman enggak saya di sini pakai yang no aja di sini saya cuman pilih pakai yang monitor saya aja gitu di sini kita pilih gitu ya. tinggal kalian klik aja yang mana gitu setelah itu kalian klik next aja gitu dan sini kita akan native resolutionnya yang ini gitu ya nanti kalau yang bukan natif nanti bakal jadi abu-abu kayak gitu dan di sini kita akan next dan di sini kita akan pilih gitu ya mana yang lebih mudah untuk dibaca ya untuk teksnya tapi tergantung juga dari kalian gitu dan ya setiap monitor setiap panel beda-beda sih dan setiap mata juga gitu ya misalnya kalian lebih enak lihat yang ini tapi saya misalnya lebih enak lihat yang ini ya beda-beda gitu kita akan next kita akan next gitu ya kalian tinggal pilih-pilih aja yang mana yang lebih enak dan ini tiga-tiganya ini beda enggak sama gitu atau mungkin uh, option di sini beda-beda gitu kayak ini kelihatan lebih uh, kayak lebih bold gitu ya dari ini lebih tipis dan warnanya agak kurang gitu di sini kita akan pilih yang ini aja yang defaultnya tadi yang ini juga yang ini aja gitu ya untuk Uh, teksnya gitu. Sini kita akan next dan sini kita akan finish gitu. Nah setelah itu udah gitu, ya, udah beres untuk uh, kalibrasinya. Cuman kalibrasi dari warnanya atau juga karena tadi saya udah grey ya untuk warnanya gitu, berarti udah pas sih kayaknya untuk warnanya gitu. Dan ya kayaknya cukup segitu doang saya untuk videonya. Kayaknya ini bukan video tutorial untuk uh, kalibrasi gitu, tapi ini. Lebih ke tutorial biar lebih enak aja sih ya, ke monitor yang kalian pakai gitu mungkin ke layar yang kalian pakai gitu kenapa pas uh, di defaultnya itu warnanya tuh gamanya tuh berasa banget gitu dan saya turunin aja ke nol mungkin ke yang paling bawah atau yang paling rendah dan jadi lebih enak gitu Setidaknya untuk saya gitu untuk setidaknya untuk saya lebih enak gitu dan ya jadi cukup segitu doang untuk videonya dan thanks for watching bye bye